<tegur> <tos> Baik, disiapnya, Oke, bik, pesannya, disiapnya, bik, Pak E, gede siapnya. Gak, Pak E, Pak? kita nah, sedang seraket ger, ayo, ayo, ayo. ayo pak sentot goyang alon-alon. Ya,